Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mercy Andi Dalam pembelajaran bahasa inggris Learning this with mercy Oke, okay, untuk tema kita kali ini adalah Tentang self introduction Yaitu bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kita Dan juga mungkin sedikit memperkenalkan Anggota keluarga kita secara sederhana atau secara simpel Yang mana kita harapkan setelah pembelajaran ini Siswa akan mampu untuk praktis Untuk menyusun bagaimana perkenalan dirinya sendiri Memperkenalkan jati dirinya maupun keluarganya Oke mungkin tidak usah berlama-lama kita langsung saja ke materi Sekarang adalah contoh how to introducing yourself Untuk memperkenalkan diri Biasanya kita mengulai dengan kata Hi or hello my name is Ya, Jadi kita bisa menggunakan kata hi atau hello Untuk memulai Contohnya seperti ini Hello or hi my name is Mercy Kemudian kita menjelaskan umur kita I am blah blah blah years old Bisa diisi For example, I am 37 years old Atau I am 17 years old Sesuai dengan umur kalian atau usia kalian I live in plus city It means kalian hanya menambahkan kota atau tempat tinggal kalian For example, I live in Handil Barudarat Juga kalian bisa membuat I work at Jika kalian bekerja, tinggal disebutkan tempatnya atau ofisnya Kemudian atau I study at Plus your school Artinya jika kalian ingin menerangkan saya belajar Atau jika kalian adalah seorang siswa Maka kalian akan menerangkan saya belajar di Tinggal tulis saja uh, Identitas sekolah kalian For example I work atau I study at SMK Pesisir Oke okay. For the next I am in class your class kalian akan menerangkan kalian berada di kelas apa atau di kelas mana maka for the answer kalian bisa menulis I am in class 10 OTKPA berarti kalian ada di kelas 10 OTKPA kemudian kalian juga yang menjelaskan hobi kalian I like to atau my hobby is ya. so for example I like to sing or my hobby is singing And then after that you can introducing your family member For example my father name is For example ya untuk contohnya Mr Ramlan My father name is Mr Ramlan He is a mechanic Okay jadi ayah saya bernama Pak Ramlan dia adalah seorang mekanik and then my mother's name is Miss Yuli ibu saya bernama Ibu Yuli dan he is a housewife dan dia adalah seorang ibu rumah tangga dan jika kalian ingin memperkenalkan saudara kalian jika hanya memiliki satu saudara maka kalian akan mengatakan I have a brother jika itu saudara laki-laki I have A sister jika itu saudara perempuan boleh juga kalian menggunakan one I have one brother atau I have one sister kemudian bisa menjelaskan his jika brother her jika sister contoh his name is Budi, atau her name is uh, Santi right there. atau jika kalian memiliki uh, brothers atau sisters Artinya melebih dari satu brothers atau lebih dari satu sisters. For example, I have uh, two brothers. I have two brothers. They are Iwan and Roni. For example, tinggal ditulis saja uh, siapa nama dari saudara-saudaranya. Oke, okay, sampai sini cukup jelas ya bagaimana how to introducing yourself and how to introducing your simple family. Ini for example, jika dia dalam bentuk surat atau dalam bentuk tertulis maka seperti ini Hi everyone, jika menulis surat mungkin pada seseorang misalnya kalian ingin menulis surat kepada si putri Contohnya, Hi hey putri, let me introduce myself Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya My name is Andi, I live in Andilbaru Darat I study at SMK Pesisir Samboja I am in class 10 OTKPA And I like to sing. Now let me introducing my family. My father's name is Ramlan. He is a mechanic. And my mother's name is Miss Yuli. She is a housewife. I have a sister and two brothers. They are Sandy, Iwan, and Roni. I love my family. Okay, that's for example. Now. I would like you to practice and write down your simple self introduction you can mention your name your uh, place of birth maybe and your hobby your school your class on the comment below the video okay so the practice one you have to write down yourself and family introducing you can write down your family member or your self profile on the comment and then don't forget to mention your name and your class at the footnote of the comment silahkan kalian membuat uh, kalian uh, biodata kalian atau jati diri kalian cara kalian memperkenalkan diri kalian itu pada kolom komentar di bawah tentunya of course in English kemudian kalian cantumkan saja nama dan kelas kalian yang ada di bawah itu akan menjadi penilaian uh, written kalian secara tertulis untuk pembelajaran pertama ini oke okay, kemudian next kalian akan mempraktis mempraktis what you written apa yang sudah kalian tulis Yang tadinya sudah kalian tulis di kolom komentar Kemudian kalian buat secara visual Artinya di sini Learn about how to express Kalian boleh kembali mempelajari video ini dari awal ya Dengan membuka channel saya Mercy channel at youtube Mohon maaf ada sedikit kesalahan penulisan Itu harusnya yang ketiga Tanda pagar Kemudian make a video of yourself or yourself and family introducing and upload the video at the link on the video description yeah so your project uh, you have to make your selfie video in selfie video you introducing yourself and you introducing your family okay I hope you can be understand what I say I hope you can complete the task and the project before the end of time okay and I hope uh, semuanya saya rasa sudah cukup ya saya harap uh, in this uh, learning in this subject you can Uh, introducing yourself fluently clearly and absolutely in rightly so you can use it when you want to uh, tell about you tell about your family to the other one or maybe you need it when you have the job interview of course after your school maybe or you can Uh, Admir your self introduction Into your own vlog yeah. Maybe when you have to Knowing the new one Or knowing the new friend At new school or new place You have to introducing yourself Oke okay. uh, Saya harap Pembelajaran ini cukup bermanfaat Dan bisa membuat kalian mengerti Bagaimana untuk Memperkenalkan diri kalian juga memperkenalkan keluarga kalian kepada orang lain oke okay, saya harap eh, cukup jelas penjelasan materi saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk menulis komentar di bawah tentang tas yang pertama atau juga komentar kritik dan saran tentang video ini apabila ada masukan-masukan silahkan juga tulis di komentar dan jangan lupa untuk Video project ya untuk video project atau project students untuk project siswanya silahkan kalian upload melalui link form yang akan saya sediakan pada deskripsi video di bawah. Oke sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahitulahimaladidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.